Assalamualaikum. Uh -huh. untuk dari memberikan. Kemudian yang berlaku Jangan lupa Dinding di di dalam negeri, di luar negeri, di seluruh dunia. Maka kita menjadi bangsa yang kuat, angkara jemu yang di bawah langit yang luas, murni dan Semoga kita mau berapa orang punya modal berapa orang, berapa orang, berapa orang, berapa orang, berapa orang, berapa orang, berapa orang, berapa orang, berapa orang, berapa orang, ira mpiya dan wakil dan Tetapi itu kita untuk kita ini acara santri di Yang Nampaknya tentang menjadi pemuda, menjadi suci, jawa dan kami kita semua dalam praktik kita dalam musik secara bersila. Bapak-bapak yang kami informasi dan seluruh saudara yang akan hadir pada hari ini. Pertama-tama izinkan sekali lagi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena mungkin. Sudah terpisah dalam pikiran kita kenapa Dari bangkalan-bangkalan ini Menempatkan pelaksanaan ini sudah Ini Biasanya, sudah syakit Biasanya cukup jauh dari kota Dan mungkin kita, kita sudah mempercayai Membunuhi hari menang ke sini Tetapi kita harus berhubungan kita Buat-buat untuk sampai ke tempat ini Tetapi Pertama dasar di Kecamatan Di tiga satu jasa yang penuh di Sisi Adolamang, Makanya, dengan maka, bagaimana supaya pelaksanaan kita sendiri secara tidak diubahkan, maka akan Kita sehat dan Sebagai bentuk ke sana Supaya bisa merasakan orang-orang dari kota, orang warna dari kota Terimakasih, perasaan yang jauh dari Dan kompeten dapat dilanakan kegiatan Yang dilaksanakan di kota Dan hari ini, kami Rpikisen itu membawa peserta keadalahan adalah rp ini dan ini menjadi spirit buat kami baik dari DPR Kabupaten, maupun DPR Kabupaten untuk terus maju untuk melupakan DPRD yang ada di Kesemarang Paskal maupun di itu dan kami juga dalam kesempatan di ada ketua hukum untuk Kabupaten terus mohon bimbingan dari beliau, agar kami terus di pimpin kimia bagaimana supaya kami dulu bisa bersinar dengan DPFD BKP Reprik Oman Insineng Mokal itu yang sangat kami harapkan dari DPFD BKP Reprik Oman Insineng Mokal dan Mokal Barat total di pimpin kami bina untuk pelaksanaan setiap kegiatan-kegiatan yang kami akan menentangkan di DPFD BKP Reprik Oman Barat Bapak saya yang akan berhormati dari teman-teman sekalian yang bisa bersalir pada hari ini sama-sama saya mau makan Cuma itu kalian yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini Mungkin lebih terlalu banyak di maafkan Dan kami mohon ngomongnya sebentar kesedihan Bapak Sekitar saya yang mau pakai untuk memberikan kesambutannya Sekian kami ini dikali ucapkan Bisa dikali kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kabupaten pada hari hari tanggal 22 Mei dua di Masjid Agung Kabupaten tentang Terbaik tiga terbaik Dan bisa pada masing masing dengan memohon tidak Allah Subhanahu memutuskan menetapkan satu menetapkan mekanisme terbaik tiga tiga terbaik dan tiga untuk ustaz ustazah terlarang pada masing-masing kesempatan dua surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk tiga tahun tiga, tiga produksan ini berfokus dan cara pada tepat dan yang berfokus sama badan komunikasi Indonesia di pondok Saat ini s kita ikutkan dengan calon sekretaris daerah. Memperkenalkan ini, saya kabupaten di China, Hong satu, kepada yang saya sebutkan namanya, para penghukum tampil di depan. 5 sertri dan santri terbaik Kecamatan Bangkal dari Kecamatan Bangkal. Kecamatan Bangkal terbaik satu Sakina Lumpia dan Arlina Dua. dan Terbaik tiga Muhammad Istiqlal dan dari pamcanca tungku Barat 4. Abika asara ajikani adi dari artukan adi. 5. Asinda pemayara dari pamcanca tungku bara. Pamcanca. satu abisi tupo dari adi tungku ca. 2. Adini norma jaba mah di luar. Tiga, Muhammad Arma, Dhamadu, Bapak Salam Abdul Rahman, Loro Muda, Lima, Abel Sakira, dan Lampiran dua, Tiga, Terbaik masing-masing kecamatan. Kecamatan terbaiklah, terbaik satu adalah terbaiklah, terbaiklah, terbaiklah, Terbaik dua Al terbaiklah, Al. Terbaik terbaiklah, terbaiklah, terbaiklah, terbaiklah, terbaik terbaiklah, terbaiklah, terbaik satu Nurul Huda terbaiklah, terbaik dua terbaiklah, terbaiklah, Terbaik tiga Buat lokasi Lalu yang Tiga, tiga ustaz kecamatan kecamatan Terbaik satu Tiga, Suryani S.S.A.T. dari Pak Menjaga Pembangunan. Biasa, terbaik satu adalah Mustafa dari Bapak, Banya, Terbaik dua, dan ini dari Pak Tiga, memasain, Dari mengajari hati And you can't dan dan terlebih di dan pada kesempatan ini kita sudah masuk pada hari yang keempat kering Alhamdulillah sebagai menuju berkita dalam keadaan Allah karena pada hari ini kita masuk pada kejamatan yang keempat berhubungi sudah keempat kelima setelah dari penampian penampian ke taroan taroan ke kekerakot goji dan sekarang kita berada di desa Papalua. Saya terus terang pada hari juga baru saya tidak lagi. di desa Papalua ini. Ternyata bahwa inilah hikmahnya orang berorganisasi di desa. Sesuatu yang sudah ternyata bisa diharapkan untuk terjadi. Seperti dilaporkan oleh kita tadi laporan dari Bungkoba karena bahwa ya. Dengan kehadiran PKP NMI di bangunan-bangunan marah Ini sudah jelas untuk kita berada di bangunan luar sekarang Ini bukan orang, -orang uh, sesuatu yang perlu kita apresiasi, apresiasi Walaupun orang-orang yang naik turun turun duh Ya, sama-sama baik so, kita berada di lagi, itu, ya, seringnya orang yang kita seperti ini Selanjutnya kami sampaikan pula, kepada para murid dari pertanyaan saya, mohon pertama, kegiatan ini adalah Kegiatan yang kita anggap sebagai bagian daripada mufidah untuk syiar Islam kewajiban kepada anak-anak kita yang masih kelas sekolah dan sekolah ini yaitu yang berusia TK dan maupun TPA. Oleh karena itu, pertama, kepada Bapak Ibu, Orang tua dan wali, santriwata dan satu pertama kita makanan untuk mereka Anjo, anak-anak, nenek-nenek, dia ini sudah, saya, nama berarti, lewat Bumi, artinya ada anak lagi. Kali berlima, bilanglah, bilang, masih, bilanglah, nih. Ayo ambil Di waktu kita jemlay langsung sakit Yang kamu Jadi ambil ini Terus ada yang Ketika bisa ajar dan tidak lagi patah Apa yang akan kita ini Jadi dengan ingin kita akan A900 Ini sebagai apa Ibu yang ada di luar, sebagai wali atau orang tua dari mana, santri kita yang kedua kepada anak-anak sekalian, santri dari santriwan satu keluarga ini, bahwa hari ini kita bersembilan karena dikenakan penggoda. pakaian yang sudah, tapi ini bukan menjadi sesuatu yang harus kita berjaga dan bisa kita lanjutkan. Kenapa? ini bagian dari mana dari tadi, yang harus kita sebagai anakku bagian dan bagian kita kita tapi kalau kita mulai dari DKA, ini kita maka insya Allah untuk tangga dan untuk ini salah satu daripada daripada pelaksanaan di kali ini harus karena mereka ini semua sekarang saya mengatakan kepada dpk kita semua bahwa anak-anak yang ingin mengajar itu adalah mereka-mereka mereka yang bersumber-sumber sudah mampu. Jadi kalau hal yang kita dapatkan dari jepang, orang yang sudah ini sudah atau sudah pakai novel ini kan masih dalam membaca bukan berarti tanggung jawab dunia akhiratnya ada sama dengan tanggung Oleh karena itu kepada bapak yang ini mohon. Mm -hmm. Jadi kali ini yang kita ingin adalah kompetensi kelompok kita mengenai anak-anak yang ini ini ya. Tidak boleh. saudara pada ini ustaz-ustaz yang saudari, nanti ketika anak-anak yang akan datang salah satu persyaratan yang harus dibawa adalah yaitu buku rapor yang akan diserahkan kepada Panidah Ulang Kalau berperikasi yang jelas, ikutlah satu, ikutlah dua, ikutlah satu, ikutlah satu, berarti layak untuk diikutkan ke Ulang Matam. Kapan tidak bawa kartu itu, kemungkinan tidak diterima sama panitia Ulang Sampai seperti ini, supaya berhubung kita akan gengar kualitas di depan Target kita tetap bahwa Jangan anak ada anak yang tidak dirugus tidak betul Tapi saya katakan kalau perempuan kakak pertama mereka Mereka memperbaikannya ada yang bermasalah Mas beri kesempatan, kita Kehubungan untuk mereka Belajar kembali untuk dihubungi dan dihubungi Artinya berikan susulan Kalau sudah diberikan susulan Kalau sudah diberikan susulan Memang tidak mampu Kita tidak menurunkan itu harus kita pahamkan kepada ya, kita tidak ada orang komplain karena saya tidak nah, ini bisa, ya. Deswegen, jadi, yang, yang kita sehingga ada waktu biasanya kita saya ada ujian maka kita tidak bisa mencintai. jadi itu insyaallah berikan kami ini yang saya sampaikan untuk -sampai pada kesempatan ini, semoga Bapak Adina Jadun, dan rekan dapat memberikan bagaimana bagi anak-anak kita, kita, sehingga pembelajaran ini telah dapat menjadi di Provinsi Batavia khususnya di Pangkal Pangkal Seaini ini saya bahwa satu-satunya keren DPK Wanita Kalau -kala yang lain dan salah satu DPK yang aktif progresif uh, di e Ada satu DPK Jumlah jumlahnya ini artinya memang ini adalah para amanah yang dia laksanakan terakhir kepada delegasi kepala daerah dan juga penerbang dalam pada masalah, amanah, 10 -10, 6, hari ada amanah sekarang enam satu bulan dua bulan amanah instruksi itu perlu dipenuhi bahwa wajib bila sudah sebulan 10 sudah -10, harus sudah tergantung di wakkomurus desa 108 kalau kita mau memberikan kemungkinan akan turun BPK memberikan amanah kepada teman-teman yang ada di BPK untuk membantu bagaimana BPK bisa membantu membantunya ini sudah marah-marah BPK yang kita bisa dari daripada itu kemungkinan akan turun dan semua orang kecamatannya ini sebagai bagian dari sana, bagaimana kita memberikan pengawasan dan dalam penduduk kepada BKB Terima kasih Mohon maaf atas segala memberikan sehingga Bagaimana ini juga hari Sehingga kita Belajar dengan pengalaman dengan warahmatullahi Wabarakatuh kami akan kami akan kami akan kami akan yang saya hormati, saya banggarkan kedua DPK Dekat Penelitian Mata-Mata Ketua DPK Dekat Penelitian Mata-Mata Dari seluruh jajanan Dari DPK Dekat Penelitian Mata maupun mata Terutama wanita yang saya banggarkan Luar biasa Yang hari ini berbahagia untuk orang Para bersama serta anak-anakku sekalian yang saya mengalami, yang saya banggakan. siang ini kita semua berdegendirah ketika memasuki esap-apakuan ini saya kaget saya tidak menyatakan begitu besar akusiasta demi begitu besar perhatian penduduk di papan ruang ini, termasuk semangat, antusias yang dipertahankan oleh orang tua Ruzdawan hari <tong> ini. Saya untuk teman-teman bahwa ini menikmati kegiatan muda begitu banyak orang siang antarik, luar biasa. Kami meminta kami sampaikan maaf dan karena orang tua sangat Bapak, saya beruntung kamu ini kami tentu sampaikan kepada Bapak, dan ini sudah sampaikan dua hal yang lain di adalah salah satu tentunya yang sangat dinamis, sangat aktif, apalagi kegiatan musiknya itu adalah daerah yang masuk tiga besar drama nasional terbesar di Sulawesi Selatan. dalam satu tahun ini. Bisa Atau atau kecamatan Dua hari lalu Hari ini dua kecamatan. Hari Sabtu Alhamdulillah. saya di sebelumnya di Central. depan dan berhubungnya lagi pada empat pedisi jahit Nah, kalau ada yang menghubung, boleh Jadi, keliling, keliling, sesama untuk menenai kegiatan fungsi hari ini kami sampaikan kepada kepada kita yang ini termasuk fungsi yang paling kenal lagi. Oleh karena itu, saya patut menyampaikan apresiasi dan terhadap yang sedikit ini ya kepada teman-teman di LPTIKA Jakarta ini juga. Saya mau menyampaikan pesan, pesan yang pertama tentang anak anakku di dengan semua anak loh, sedang ini. Ini kegiatan saudara ini sepertinya dikatakan bahwa 2017 DKPP ini di pondok. Barusan Pak Ir berakhir dari kegiatan belajar mengaji. Barusan berarti berani juga kegiatan belajar di DKPP Tetapi kegiatan belajar di DKPP A harus terus dilanjutkan. Jangan berhenti sampai di sini. Jangan sampai ada yang bilang Sudah, ini sudah. Tinggal mengaliman lagi. Jangan ada yang begitu ya. Tau linggi. Tau linggi. Tau. Jangan lagi terus. Oleh karena itu saya juga berpesan kepada orang tua yang ada di luar. Mohon Bapak Ibu ini anak-anak tetap diberi semangat dinotifikasi untuk terus kejajaran Allah Tuhan di tempat penyelitian masing-masing di TPA dan jangan diriakan kepenting jadi sesudah tidak ada TPA sesudah tidak ada TPA tanipun Tuhan ini kaulah sesudah itu ada remaja muskip Sesudah itu, kita berat untuk menikapkan diri Nah, sejujurnya seperti nah, yang terbaik ada di diri kita Jadi seperti itu anak-anak Dan sekali lagi, untuk Tuhan Tuhan Jangan dibiarkan anak-anak tak menunjukkan diri kita Tetapi support Tetapi support, ini anak-anak kita adalah investasi masa depan Investasi dunia akhirat Alhamdulillah untuk Oleh al karena itu, tetap diganti, diberi suara, diberi suara alhamdulillah. Al Kemudian, pesan al yang al saya harus mengambilkan terima al kasih al para al para para yang cukup luar biasa kepada TKBDA-nya, kepada anak kita sudah tidak diusia untuk mengajak anak-anak kita walaupun tidak saya yakin untuk anak kita yang mengalami TKBDA ada yang mengapis walaupun bayar di rumah, di seperti ini saya itu bayarnya sebelum itu satu kan? ya, saya ada yang nah, seperti itu tapi banyak yang bina, bina, bina, bina, bina. jadi seperti itu ya, saya ucapkan terima kasih kepada para di mana posisi kemudian pemerintah saya yang luar biasa saya tahu itu saya menyampaikan terima kasih kepada Kementerita Kabupaten Tidak Soto Terutama kepada Bapak Sebenarnya Bapak Sebenarnya Kabupaten Saya ucapkan selamat kepada anak-anakku semua yang dikisahkan hari ini mudah-mudahan anak-anakku semua selalu sehat dan tetap menarik, tetap berbakti kepada Ibu dan Bapak di rumah Dengan yang bisa saya sampaikan Terkait di sisi Tuhan, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 他他生完凡人<音><音><音><音> Dari Keputusan yang Dari Kawa Mari kita Dari, Kaua, dari Kaua Kaua Kemudian, Tua, Yang akan beri dan Alhamdulillah yang kami saya menyampaikan saya sudah Bupati dan Pak Bupati Pada hari ini untuk membuka ada Ada saya tunai mungkin saya Untuk acara itu sekali lagi Saya menyampaikan promo mengambil tentunya bersama dan pemerintah daerah menyampaikan pada hari kedua tentang di kedua dan atas acaranya kemudian tentunya apa yang disampaikan oleh kedua saya juga waktu manusia juga bergantar saya Dan saya akan berdua dengan suami yang berdua dengan suami yang ada Tenang berdua dengan kerana harus siap aktifasi Terhadap agama yang sangat luar biasa Oleh karena itu, tentunya ini harus kita Jaga terus, harus kita pelihara Dalam rangka bagaimana punya agama di Kabupatenya apa yang menjadi misi minit Misi minit kubah-kubati Yang diputuskan Serta teriaturannya adalah Menciptakan hapus-habpus Di Kabupaten Jepang Alhamdulillah sekarang ini kita sudah menghadirkan anak ratus hapus 3 atau 4 ratus Tadi juga, Alhamdulillah kita sudah mendengarkan Anak-anak kita Belajar membaca aluran ya, kau juga kenal ibu Haji dari siapa, Hajar, ya? yang kau lakukan juara, saya juga ingin supaya hadir bapak ibu sekalian, anak-anaknya juga bisa sama dengan ibu Hajar, ya? menjadi juara. Oleh karena itu kepada orang tua, bibi anak-anak kita ini terus kita kina agar menjadi happy, happy saja depan dan menjadi anak-anak yang berbakti kepada kuat orang tua, ya. yang sampai yang kita ini memberikan dari JP 2 maupun dari JP 1 mereka berpikir tentang bahwa jangan sampai di sini, jangan sampai di sini berakhir, tetapi Apalagi gurunya saya, para orang tua, yang ada tiga, anak anak setelah dari sini Saya Pak, setelah belajar, setelah saya berinteraksi dengan alumni atau pelajar di SIRT Ternyata, sebagian tetap tidak mau mengandalkan orang yes. Oleh karena itu, harapan saya Sebagai lebih Yusuf Yusuf Bumina Anak-anak kita Kemudian sekali lagi, terima kasih Penhargaan kepada semua pendidiknya Selanjutnya Padik Demoski aparat Pemerintah Desa Dan ini terus kita lakukan Dan ini hal yang Sangat luar biasa dan bukan hanya satu Satriah Haris Tadi pedagang juga dua hari, Banyak pedagang juga luar Haris ini Kompetikan bahwa ekonomi juga harus kita bergerak dan alhamdulillah suasana Covid -19 juga COVID-19 juga kemerdahan sehingga kita bisa senangkan selamat bertahun kita tidak pernah masalah yang menunjukkan kalau kita sekali lagi terima kasih keren atas masyarakat ke semua dan mudah-mudahan ini terus kita lakukan dan ini akan menunjukkan bahwa jadepoto ini akan maju seperti daerah daerah lain lagi demikian, dan terakhir, terima kasih kepada negatifnya yang selanjutnya diberikan pengargaan pada lupung lain Selamat hari, yang tadi diberikan tidak SQI dari apa yang kita harapkan tetapi Menurutkan lebih dari kewatan pendidikan tadi pada akhirnya Dan tentunya kepada anak-anak sekalian, terus belajar, belajar, belajar dan saya ingin dibawa di daerah bangsa, pasal mana ini, pasal luang 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh takbir Yeah. Um,